Corona pulang ya Buah karya Khatima Corona pulang ya Kan sudah keliling dunia Pasti kamu capek Sudah banyak yang mengenalmu Sudah banyak yang menggunjingmu Pulang ya Begitu banyak pelajaran yang telah kau beri Tentang pentingnya menjaga kebersihan Pentingnya tidak bersentuhan bagi yang tidak murim Bahkan pentingnya untuk berdiam di rumah bersama keluarga Kami tahu Kami terlalu sibuk di luar sana untuk mengejar dunia <tipu> tanpa mengingat ada keluarga yang dengan sedih menunggu kami. Terima kasih atas semua pelajaran yang telah kau beri. Terima kasih telah menegaskan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Terima kasih. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan Kami mohon Corona pulangnya ya. Dan jangan kembali. Kami ingin berpuasa dengan tenang. Kami ingin sholat terawih tanpa rasa takut. Kami ingin berkumpul dengan keluarga. Kami ingin berjabat tangan dengan tetangga. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Masjid yang Selaturahmi Bahkan yang paling menyedihkan Adalah kabah yang sunyi Karena kau datang Kami ingin Menunaikan haji bagi yang mampu Kami ingin Dunia yang kelam ini berlalu Tanpa saling menyalahkan Tanpa saling Melempar bumerang Tetapi hanya saling menguatkan dan mengambil pelajaran Corona pulang ya Semoga Tuhan lekas semuanya